Di video ini kita akan belajar lagu mungkin dari Mel Gibson. Tapi sebelum kita ke tutorial, buat kalian yang menyukai channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang, jangan lupa kalian support channel ini dengan cara klik subscribe-nya Saya tunggu dari hitungan satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar cara genjerangannya. Kunci yang dipakai kunci a minor. Cara genjerangannya. <tuh> Langsung pindah ke kunci d minor. Sambung ke kunci G mayor. Dan, dan. Lanjut ke kunci C mayor. Dan, dan. Sambung ke kunci F mayor. Dan, dan. Lanjut ke kunci D minor. Dan, dan. Sambung ke kunci E mayor. Dan, dan, dan. Jadi untuk cara pencerangan dan kunci lagu ini. Dari awal sampai habis hanya seperti ini Tinggal diulang-ulang Saya contohnya pakai lagu Mungkin aku Satu Dan sayap-sayap burung patah Menyaksikan kita bersetuju selalu guys, jadi videonya hanya seperti ini. Buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa kalian like, kalian share pada teman-teman kalian yang sedang ingin belajar gitar. Agar video ini bisa bermanfaat buat yang sedang ingin belajar gitar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.